Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat malam kembali DivaTV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan pastinya vitamin-vitamin bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar Sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya. ya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 Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berhenti untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita mendapatkan cedukan sisa kemarin Persahabat dia ya, saat Bunda Lesti, Bapak Bilar, BBL Ini ke acara ultah anaknya Kak Tia Arstian Persahabat dia ya, memakai itu, outfit yang senada Makin lucu dan sangat menggemaskan ya family Leslar Mudah-mudahan bahagia terus, langgang terus untuk rumah tangganya Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Tentu kita semuanya tahan tentunya selalu mendoakan yang terbaik ya untuk idola kita Kita lihat juga bersama di slide berikutnya Masya Allah luar biasa banget ya Ini momen spesial yang tentunya kita dapatkan Keluarga Leslar hadir di acara ulang tahun anaknya Kak Tia Aristia Namun kita juga salvo kalimat yang diposting di unggahan ini Event Ulta hari ini meriah banget BBL juga datang Lesti kejora Rizky Bilar Next, kalau udah gede dikit Bisa main ya, ke Playground Baby Vista, katanya tuh Wow, sudah diajak main, persahabat ya BBL Mudah-mudahan BBL Selalu sehat dan selalu menjadi kebanggaan Kedua orang tua, amin Kemudian, persahabat disimak juga Ini momen spesial juga Tadi sore, saat Titik Kamal Main ke rumah Leslar ya, Ternyata Titik Kamal Ini tentunya menjadi nyamuk jadi nyamuk persahabat ya Karena Leslie Bilar mesra banget Kata titik Amal Aduh makin sweet banget ya Idola kesayangan Dimanapun tempat Dengan siapapun Pasti mereka memperlihatkan keromantisan Dan selalu memperlihatkan kemesraan Masya Allah makin bangga deh Punya idola yang sangat luar biasa Tampil apa adanya Mereka memang tentunya satu frekuensi banget Masya Allah Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslie C comic kita juga salvok banget kalimat caption yang dituliskan. Mimin juga sudah 2 tahun jadi nyamuk. Aduh, Masya Allah banget ya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Dari akun Instagram, Ratih di situ mengatakan, belum nemu anti nyamuk yang ampuh, katanya itu Masya Allah. Kita lihat juga persahabat komentar berikutnya, dari akun Revalia salsabila Putri. Putri. situ juga mengatakan, sabar yamin kita sama jadi nyamuk tiap lihat mereka. Tuh, idola kesayangan kita memang selalu bisa bikin baper banyak orang. Termasuk titik amal persahabatnya yang tentunya baper banget melihat kemesraan Lesti dan Bilar. Untuk berikutnya, disimak juga nih persahabat Masih di akun Instagram yang sama Mengunggah video di vlog terbarunya Laser Entertainment Pasti kalian bangga banget ya Alhamdulillah idola kesayangan kita akan tentunya membuka usaha baru, yakni kopi sup, kaming soon, bersahabat yang akan segera hadir. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan disegerakan, dan semoga sukses ya, untuk usaha barunya Papa Bilar dan Bunda Lesti. Kita selalu mendukung apapun itu yang terbaik untuk idola kita. di Disimak juga di kalimat caption panjang yang dituliskan, Masya Allah, Kabarakallah, lihat vlog ini, cuman bisa bilang Masya Allah. Semoga apa yang disegerakan dan direncanakan bisa berjalan lancar, dan dalam rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita matiin support doa amal lapangan aja ya, kan? Plan apalagi mimin yang domisili di luar Jakarta, cuman bisa support lewat doa dan promo. Tapi kalau ada acara sih, insya Allah bakal support usaha leslar juga, itu masya Allah kita sebagai fans selalu mensupport, selalu mendukung dan yang terpenting mendoakan para ya untuk kelancaran usaha baru milik Papa Bilar dan Bunda Lesti. Kita aminkan doa-doa baik, semoga doa baik diijabah dan dikabulkan dan semoga doa baik juga kembali yang mendoakan. Amin. Dan berikutnya para sahabat ya, pasti kalian ngakak banget ya melihat video TikToknya Papa Bilar yang diunggah 3 jam yang lalu hanya gara-gara perebutan susu. Ternyata harus diselesaikan di dalam ring Tuh kata Papa Bilar Ini si Q dan sangat lucu banget ya Baby L gulat bareng sama Papa Bilar Aduh Masya Allah Ini ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak persahaban Kita lihat ya di kolom komentar pun Banyak sekali respon yang diberikan Dari akun Ina Octavia Disitu juga mengatakan Apaan sih bapaknya Ih katanya tuh Kan tetap dia yang jadi pemenangnya, anaknya cuma sampai 2 tahun katanya tuh, Masya Allah Dan kita lihat juga persahabat dia ya, komentar berikutnya dari akun DCKTHV mengatakan Abang El nih gue boleh restan aja nggak jadi anaknya Bapak Bilar katanya tuh Aduh, Masya Allah jangan dong Ini kan kebahagiaan yang selalu kita dapatkan dari idola kesayangan Memang gesreknya luar biasa nih Lesti dan Bilar Mudah-mudahan ya dukungan semakin banyak untuk idola kita. Berikutnya disimak juga di unggungan nya Papa Bilar, yang menginfokan kembali bahwa dini hari nanti bakal ada kejutan spesial dari idola kesayangan Rizky Bilar yang akan menjadi komentator sepak bola antara klub Manchester United melawan Liverpool FC, ya yang akan tentunya disiarkan secara langsung di channel Youtube R66 Media, Jangan sampai lupa, karena live ini bersama orang-orang hebat, Alhamdulillah, kembali dipertemukan nih, klub Kesayangan Bunda Lasti dan Papa Bilar. Jangan sampai lupa, pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. idola kesayangan akan tentunya menyuguhkan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Dan pastinya kita juga masih menunggu cedukan terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari idola kita Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.